Senapan angin PCP Big Game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya iRevel Nah daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjut untuk video yang lebih detailnya Tapi sebelum itu untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRevel Nah, kali ini eh, di belakang saya ini sudah ada senapan angin PCP ya sahabat bidiran. Jadi ini untuk senapannya saya ambil terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bidiran untuk tampilan senapan angin PCP Fusion 2760 dengan popor Magnum coklat plus manometer. Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya sangat cakep banget ya sahabat bidiran dengan perpaduan varian popor berwarna coklat. Nah kali ini saya akan mengulas spesifikasi dari senapan angin ini yaitu untuk panjang larasnya memiliki panjang 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler kemudian untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan stainless jadi Uh, tabung ini memiliki keunggulan anti karat dan anti jebol ya pastinya Dan untuk diameter dari tabung senapan angin ini Yaitu memiliki diameter 27 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm ya sahabat bediler nah kemudian untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 dan maksimal di tekanannya yaitu bisa mencapai 3000 PSI ya sahabat bediler dan untuk uji powernya pun tidak bisa diragukan lagi karena memiliki uji power yang luar biasa mantap kuat dan besar ya sahabat bediler yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps Nah kemudian untuk uji akurasinya pun juga Luar biasa akurat ya sahabat berdiri Jadi untuk uji akurasinya Bisa mencapai di angka 50 Sampai dengan 80 meter Ya sahabat berdiri Nah kemudian untuk senapan angin ini ada dua bidikan manual ya sahabat bediler jadi bidikan manual ini seringkali disebut dengan visir nah ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan jarak akurat hingga mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler dan untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihannya memiliki sistem putar tarik hingga mencapai 5 tarikan ya sahabat bediler jadi semakin banyak tarikan dari Grendel senapan ini maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini ya sahabat bediler Oke kemudian untuk popor dari senapan angin ini bervarian warna coklat ya sahabat bediler Dengan sedikit balutan berwarna hitam ya sahabat bediler Nah untuk popornya sendiri pun juga sangat cakep banget ya sahabat bedel nah ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan yaitu diantaranya teksturnya sangat lembut kuat dan juga kokoh kemudian di belakang popornya pun juga sudah ada penyangga bahunya ya sahabat bedel jadi untuk penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat bedel <tuh> Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat murah dan harga yang sangat terjangkau. Nah, ini bukan berarti harga murah tapi murahan ya, sahabat pediler. Jadi untuk jadi meskipun harganya murah, untuk uji power dan akurasinya pun tidak bisa diragukan lagi ya, sahabat pediler. Nah, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.965.000. Sahabat Bener sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya iRevel Nah untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya sahabat Bener tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Nah bagi sahabat berdealer yang ingin tahu harga secara full setnya ataupun ingin membeli senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler Oke sahabat berdealer semoga.